Kita menukil satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis tentang bagaimana keadaan umat hari ini. Hadis yushikul umamu an tadaa'a 'alaykum kama tadaa'a al-aklatu 'ala al ila qas'atiha. Umat itu orang-orang kafir mereka sudah saling menyeru untuk ngeroyokmu, seperti orang lapar ngeroyok hidangan yang ada di nampan. Fakohal kauil lalu ada yang bertanya dari sahabat Nabi, "Aminkilah tinahu yaumaidin. Apakah karena kami sedikit ya Rasulullah kau sampai kita mau dikeroyok oleh musuh-musuh itu?". "La bel antum kau yaumaidin kadir." Kamu banyak, walakin nakum akan tapi kamu itu huthaun, kahutha isaili akan tapi banyak tapi kayak busa untuk enggak berbobot, kayak buih, kayak buih yang dibawa oleh air, enggak ada kekuatan. Walla yanzi an dan sungguh Allah akan mencabut min suduri aduwikumul mahabata minkum Allah akan cabut wibawamu di hadapan musuh-musuhmu. Ini kebayang hari ini. Kita kayak untuk kita tidak bisa menjaga kemuliaan Islam. Sehingga orang luar Islam merendahkan eh orang Islam gampang, bayarin beres. <laughs> Digeser waktunya aja enggak salat, enggak salat buka urat buka enggak punya wibawa wala yadhik wala yaqdhifanna Allah fi qulubikumul wahn dan Allah akan setelah itu akan menitipkan menitipkan di hati orang-orang ini di hati orang beriman ini orang muslim al wahn apa itu wahn hubbud dunya wa karahatul maut cinta dunia dan takut mati takut mati bukan mati kelekak begitu takut nggak dapat rezeki takut pangkatnya turun takut nah kalau sudah begitu rendah dia untuk ngejar jabatan saja agama dijual saya ingat seorang gubernur seorang gubernur tuh memberikan ceramah mukaddimah. kebetulan kami hadir waktu itu karena, karena gubernur datang tempatnya ustaz lagi bangun pondok kalimatnya nyelekit tapi enak cuman ngomong semoga pondok ini nanti bisa berjaya dan semoga kiainya bisa merawat pondok dengan benar sebab hari ini banyak kiai meninggalkan pondok nyari kursi, itu omongan sederhana saya masih ingat waktu itu terngiang-ngiang kalimat itu Kiai pada senyum situ di Kalimantan sana sebelum diganti oleh gubernur yang yang yang lain waktu itu kami ingat, ngomongannya sederhana tapi pas <laughs> ini, ini tuh kalau sudah orang itu hobi dunia cinta dunia maka katailah akan menjual agamanya dengan bahasa macam-macam alasannya ingin mengedihkan pondok nanti kalau kita dukung ini nanti pondok kita dibangun bukan umat yang dipikirkan ternyata pondok, pondok itu pribadi loh ya ada pondok terbesar pondok termegah siapa yang diangkat? Kyai-nya kan? yainya. Jadi rupanya bukan mikirkan umat. Kalau kita milih dia, pondok kita bakar makmur, aji pondok. Umat ini yang harus kita pikirkan. Umat baginda Nabi luas, jangan urusan pondok. Ada lebih kecil lagi urusan pribadi. Nanti kalau naik kita akan diangkat jadi apa? Astagfirullah. 'Azah hilang, kemuliaan sudah hilang. Wibawa umat hilang. Kenapa hubbud dunya? cinta kepada dunia kalau sudah cinta dunia mesti karahyatul maut takut mati bukan mati siap jihad ya takut kalau mati takut wah mending di belakang aja deh cari aman hingga pada akhirnya urusan dunianya menjual agama meninggalkan kemuliaan yang selama ini ditekunya demi mencari rupiah demi mencari jabatan demi mencari harta nah ini kalau sudah masuk hubbud dunia lihat semakin rendah semakin rendah kenapa ada rakus dalam hatinya lihat semakin rendah biarpun semula dia mulia orang katanya mulia kalau sudah berebut urusan ini akan rendah seketika itu juga hari ini dimuliakan di sebuah tempat misalnya cuma kerana dia berebut kata Ibrahim Syafiq jiwa ini apa dunia ini seperti bangkai yang dikerumuni oleh kilabuhunna anjing-anjing yang mengurumuninya maka kalau dia ingin berebut, dia ingin bersama mereka Ini, kemudian kita sedikit, kita perlu jelaskan masalah hubud dunia dan az-zuhud, hubud dunia ini adalah yang orang mengurusi dunia sampai menjual agamanya meninggalkan kemuliaan agamanya menjadi meredahkan agama, kalau orang kaya enggak ada hubungannya dengan hubud dunia atau zuhud, tidak ada Kebutuhannya itu bisa dimiliki oleh orang oleh orang yang sangat fakir. Sudah fakir nyungse, itu hanya cari duit ratus seminggu. Itu enggak sholat. Lihat. Jadi kalau urusan kebutuhannya bukan harus orang kaya. Begitu sebaliknya, tidak jaminan orang kaya kebutuhannya tidak. Orang kaya tidak jaminan, nggak ada hubungannya. Kita tidak bicara orang kaya dan larat. Ini urusan hati, bagaimana urusan kita dengan dunia. Dan tengok dirimu sendiri. Jangan sampai hanya urusan gaji berapa saja. Tapi Anda buang agama Anda. Anda tuh bisa milih. Kalau tidak bisa dikerja -kerja di kantor, Anda bisa jualan teh kok. Bos teh ada yang kaya raya kok. Betul tak? Rizki dari Allah. Makanya halal ini penting. Iz mulia. Tapi kalau sudah orang hubud takut melarat bahasanya lain. Hubud dunia takut sengsara. Bukankah kesengsaraan itu memang sudah jatah? Biarpun orang kerja banting tulang kepala jadi kaki-kaki jadi kepala. Kerja yang lembur tetap saja nyungsep ah, Ada kok? Ada nyungsep itu kerjanya dari dulu begitu. Masya Allah. Semoga Allah memberikan kepada kita Fi hasanah di dunia kebaikan. Kan gitu. Cuma itu yang beritah tah oleh Ibnu Atha'illah kan dari jangan kau rendahkan dirimu karena ketamakan yang ada di dalam hatimu pangkaslah ketamakan kerakusan orang